hukum al nyanyian tentu saja di nanti merembet ke hukum al atau musik karena nanti ulama-ulama yang menyebutkan kebolehan kemubahan dan menyebutkan keharoman dari haram muqayyad haram karena syarat dan ketentuan berlaku sampai haram mutlak itu ayatnya sama Ayatnya mana? Surah Luqman ayat ke-6 Wa minan nasi mayashtari lahul hadis Liudhila ansabilillah bighairi ilmin Wayattakhidaha huzwa Wa minan nasi dan diantara manusia Mayashtari lahwal hadis Ada orang yang membeli lahul hadis Terjemah harfiahnya lahul hadis berarti perkataan yang tidak berguna. Liyudilah an Nsabillilah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ayat takhidha Huzwa dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Ayat ini, kalau kita periksa tafsir, maka kita akan menemukan kesepakatan para sahabat. Mel, maknalahul hadis. Apa makna dari lahul hadis? Ibnu Mas'ud mengatakan lahul hadis adalah nyanyian. Apa makna lahul hadis kata Abdullah bin Umar? Lahul hadis adalah nyanyian. Apa makna lahul hadis kata Ibnu Abbas? Lahul hadis artinya nyanyian. Tapi kalau kita mau lebih jauh kita ketemu kisah yang lebih lengkap. Itu ada di... Kumpulan riwayat tentang asbabun nuzul misalnya yang ditulis Imam Di dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul. Kitab beliau ini beliau merangkum riwayat apa sebab turunnya ayat ke enam dari surah Luqman. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Nador bin Haris. Nador bin Haris ini cendikiawan, dia orang pinter dan cerdik. Ketika Nabi Sallallahu mulai berdakwah secara terang-terangan, dia kaget. Apa ini yang dibawa Muhammad? Oh yang dibawa Muhammad ini, kata Natar bin Haris, ini cerita-cerita dongengan orang terdahulu. Dikiranya saya nggak bisa kayak Muhammad, lalu dia pergi ke Mesir. Di Mesir, dia menyerap semua legenda mitologi, cerita-cerita Mesir. Lalu dia pindah ke Syam. Di situ, dia menyerap semua legenda, cerita tentang Romawi dan Yunani. Lalu dia pindah lagi ke Persia Menuju ke Persia Dia kemudian apa namanya Mendapatkan cerita-cerita Legenda-legenda dari Persia dan India udah lengkap Mesir, India, Persia, Yunani, Romawi Itu dia khasanai semuanya Setelah 3 tahun berpetualang Dia pulang ke Makkah Di tengah perjalanan menuju Makkah Ada orang jual budak perempuan ada orang menjual budak perempuannya Budak perempuannya ini Pinter nyanyi suaranya merdu Maka dengan sisa uang yang tertinggal Semuanya itu dia belikan budak itu Dia beli budak perempuan itu Dia pulang ke Mekah Apa yang terjadi ketika dia sampai di Mekah Nah setiap kali Rasulullah S.A.W Menyeru manusia berdakwah Dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka Nador bin Haris akan berada di sisinya Ketika Rasulullah sedang tilawah baca ayat Al-Quran Maka dia suruh budak wanitanya ini menyanyi Semerdu mungkin dengan lagu sebagus mungkin Nyanyilah dia Begitu Rasulullah selesai membaca ayat Budaknya juga disuruh berhenti nyanyi Ketika Rasulullah kemudian berdakwah Menyeru manusia menyampaikan makna ayat-ayat tadi Maka Natar Benaris juga bercerita Pada zaman dahulu kala di Yunani Ada Dewa Zeus kata dia, Dewa Zeus gitu ya. Punya istri namanya Hera gitu. Cerita-cerita Legenda-legenda, mitologi-mitologi Dari berbagai negeri dia ceritakan Kata dia, kemudian setelah Rasulullah s.a.w. Selesai, selesai berdakwah, Selesai menyampaikan ayat Al-Quran Selesai menciarkan agama Allah Dia lalu kemudian mengatakan kepada semua hadirin eh hey, hadirin semua Mana yang lebih bagus Cerita Muhammad atau ceritaku Mana yang lebih merdu Suara Muhammad atau suara budakku? Maka ayat ini Surah Luqman ayat ke-6 Turun tentang Nabar bin Haris Wa lah wal Di antara manusia Ada orang yang membeli perkataan Tidak berguna Apa tujuannya Untuk menyesatkan manusia Dari jalan Allah Menghalangi manusia Dari jalan Allah ilmin tanpa ilmu huzuwa, Dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok, kan. Maka dengan demikian Kalau kita sekedar membaca tafsir Kita akan menghasilkan kesimpulan Jelas kalau begitu nyanyian Semua nyanyian hukumnya haram mutlak Kenapa ayat ini dengan nada sangat menghinakan dan mencela Mencela orang yang menyanyi dan membeli nyanyian, gitu kan? Tapi kalau kita membaca sabab nuzul ini, kesimpulannya nanti bisa berbeda. Itulah kenapa di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu terjadi perbedaan pendapat. Abu Bakar dan Umar misalnya adalah orang yang keras mengecam nyanyian. Ketika di sisi Nabi Sallallahu ada gadis-gadis kecil, orang-orang ansor sedang menyanyi pada hari raya Idul Fitri, maka Abu Bakar dan Umar pada saat itu menegur dengan keras. Ini seruling setan di rumah Nabi SAW Memang orang Mekah nggak suka nyanyian. Ya? Beda sama orang Madinah yang lebih melankolis. Beda. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Dahum ya Umar, Dakhum ya Abu Bakar. Ini adalah hari raya. Biarkanlah mereka wahai Umar, biarkanlah mereka wahai Bakar, karena ini adalah hari raya. Perkataan Nabi SAW ini kan difahaminya juga berbeda oleh beberapa ulama. Ada yang memahami oh kalau begitu sebenarnya hukumnya haram tapi diberi dispensasi yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul berarti haramnya mukayat tidak mutlak karena ada kesempatan tertentu di mana dibolehkan ini haramnya mukayat bukan mutlak ada kemudian yang mengatakan oh berarti itu sebenarnya Mubah hukumnya misalnya Abdullah bin Zubair ini sahabat, putra sahabat, cucu sahabat, gitu kan? Abdullah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam dan Asma, Asma anaknya Abu Bakar. Abu Bakar anaknya Abu hafah ini istimewa, empat generasi sahabat Nabi SAW semua. Gitu ya? Abdullah bin Zubair itu, gitu ya? Itu di rumahnya ada alat menyanyi, ada alat musik, di rumah beliau, radiallahmu ada. Kadang-kadang beliau mengundang penyanyi datang ke rumah, maka sering ditegur oleh sahabat-sahabat lain. Kamu kok... Suka seruling setan gitu. Dula bin Zewer mengatakan Enggak hukumnya mubah, bagaimana kamu tahu mubah Kalaulah lah haram pastilah Rasulullah mengharamkannya Secara penuh Bo, Ya kalau haram itu Idul fitri pun, idul adha pun apapun yo ya haram gitu Gak mungkin kok di bulan lain haram Kok di idul fitri Halal secara khusus Kalau itu suatu bentuk hal yang semacam ini Kecuali kalau ibadah, puasa Di idul fitri, idul adha Haram, tetapi kalau di Hari yang lain boleh gitu kan Kalau di bulan Ramadan wajib hukumnya berbeda-beda Tapi ini satu kesatuan, ini satu hal yaitu bernyanyi dan bermusik kata Abdullah bin Zubair Maka di bulan lain monso pada padahal di hari raya idul fitri idul adha boleh Kok Nabi mengatakan biarkanlah mereka karena ini sesungguhnya ini adalah hari raya itu karena Rasulullah menghaluskan kalimat untuk Abu dan Umar Sebenarnya mau tiap hari pada berkunjung nyanyi di situ, mungkin Rasulullah tidak akan melarang, kan gitu? Ini kesimpulannya Abdullah bin Zubair. Jadi ini di kalangan para sahabat saja terdapat perbedaan pendapat. Jadi jangan kita kemudian langsung, wah. Nanti dulu kita perlu bahas sangat-sangat jeli, sangat-sangat hati-hati. Kenapa Ustadz Abdul Somad mengatakan hukumnya kayak omongan? Karena hadis, hadis itu artinya omongan, gitu ya. Nanti kita perlu cek. Kemudian, ikhwan nanafat yang melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Saya eh, ditanya, menurut Antun gimana? Menurut saya nanti dulu, kita lihat menurut para ulama dulu, gitu ya. kita lihat menurut Nabi Sallallahu menurut Allah bagaimana? Menurut Allah tadi, kalimatnya adalah kalimat yang ada ilatnya, yaitu: 'Leudilla al-Sabirillah, berkhairul elmen Nanti kalau ketemu ulama usul fikih kita akan dibawa ke elit apakah harumannya, kaharumannya kalau memenuhi dua syarat itu, yaitu dia dibawa ke upaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, yang kedua dia menjadikan jalan Allah seprage, kalau-kalau okay? Alok kan, maka jelas kalau ada lagu kok menghalangi manusia dari jalan Allah, misalnya konsernya dimulai sebelum maghrib diakhiri. Nah, jelas itu menghalangi manusia dari jalan Allah, gitu kan? ora sempat sholat maghrib, lah sempat sholat Isya, gitu kan? Itu jelas menghalangi manusia dari jalan Allah. <sukur> atau menjadikan jalan Allah sebagai olok Allah, kalau dia muji Homer, muji Zina, gitu ya? Menistakan sesuatu yang baik, maka pasti dia adalah haram, gitu ya? Jika haramannya bukan pada unsurnya tadi, tetapi ada ilat, dia... Me. Halangi dari januari Allah, dan pada ilat dia menjadikan januari Allah itu sebagai olak-olakan. Gitu ya, itu letak haramannya tadi. Jadi kalau ada lagu gitu ya, di sayitan di jalanan, angkat lagi. Nah, misalnya itu jelas haram liriknya, haram karena apa? Memuji Homer yang jelas diharamkan oleh syariah. Kalau kemudian gitu ya, lagunya Mybut, apa sih? Misalnya, laku saya gak tahu tahu gitu ya. Liriknya jelas memuji zina, cinta satu malam, misalnya gitu ya. nah, itu jelas Keharamannya mutlak kenapa, karena memuji sesuatu yang haram. Di situ ada keharuman yang sangat, sangat jelas, tapi haramnya di mana? Letaknya pada ilat tadi, yaitu menghalangi manusia dari Allah, menjadikan jalan Allah sebagai Allah, Allah. Nah, tadi saya menyebutkan di kalangan para sahabat, perbedaan pendapat ini, Ibnu Zubair, di satu sisi, nanti apalagi nanti dikuatkan oleh Ibnu Hazm di kitab Al-Muhalla boleh sampai mengatakan Tidak ada satu dalil pun yang saya menyebut tentang keharaman musik Tapi ada satu hadis Yang sangat penting Yang perlu kita kaji Apa hadisnya? Akan datang Dari kalangan umatku Akan ada sebagian dari kalangan umatku Yang menghalalkan apa? Zina Khomer Sutra Ma'azif Ma'azif itu alat musik Nyanyian Akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan khamar, zina, sutra, musik Tiga yang disebut awal jelas haramnya Yang musik tadi gimana status? Sebagian ulama kemudian mengatakan Jelas karena ini dihimpun semua keharaman menjadi satu Ya sudah empat-empatnya haram Kan clear? Kalau disebut akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan berarti hukum asalnya haram iya kan? Hukum asalnya haram kemudian ada yang menghalalkan Dan yang dihalalkan tiga yang awal jelas barang haram Nah musik statusnya gimana? Kalau mau simple ya jelas musik ikut yang tiga berarti dia mengharam Penjelasannya juga ada di dalam kitabnya Dr. Isma'il Al-Qarubawi al-halal harum fil-Islam Dalam al-halal lal-harum fil-Islam yang dikatakan beliau Karena pada saat itu, itu satu rangkaian kegiatan Minum khamar, Makae sutra, berhias dengan sutra, Berzina, diiringi musik itu satu kegiatan minum Homer nggak ada musiknya itu pasti menurut orang Arab pada masa itu tidak lengkap hadir di konser bajunya kok nggak sutra menurut orang Arab pada saat itu tidak lengkap sudah ada pertunjukan musik itu ya minum Homer sudah pakai sutra masa sutranya dipakai terus gitu. kalau nggak ada kegiatan yang keempat tadi yang namanya zina nggak lengkap gitu ya jadi konser harus diakhiri dengan yang seperti itu itu kebiasaan jadi mereka menyatu nah, apakah musik konteksnya ada di situ tidak kata siswa karena musik di situ adalah pelengkap dari tiga kemaksiatan bahwa dia adalah anasir yang dekat dengan kemaksiatan karena dekat dengan tiga hal ini iya tetapi keharuman masih menunggu status yang lain dengan dibuktikan tadi Rasulullah SAW tidak mengharumkannya secara mutlak berarti dia mempunyai nah musik kalau dengan tiga itu, ngumpul sama tiga itu jadi semuanya haram gitu. jadi semuanya haram terus kesimpulannya gimana kesimpulannya saya tidak setuju pada yang menghalalkannya mutlak Memubahkannya mutlak Saya juga tidak setuju yang mengharamkannya mutlak Karena Nabi SAW juga tidak mengharamkan mutlak Nabi SAW juga tidak menghalalkan mutlak Bukail, Ada ketentuan-ketentuan yang seharusnya kita ambil Satu Dia mengubah Kalau isi syairnya mubah, Isi asir haram selesai Kalau isi syairnya mubah, Isinya Ujian kepada Allah Selawat kepada Rasulullah Menyemangati orang untuk Berketaatan Itu naluriah alami Orang bersenandung itu alami Nabi SAW di dalam membangun masjid Nabawi Bersama para sahabat Senandungan gak? Senandungan Ya Allah seandainya bukan karena engkau Maka kami tidak akan beriman Tidak akan salat Tidak akan puasa Gitu kan? Itu ada senandungnya. Rumah lengkap, tentang itu sahih. Ketika sedang menggali, kehendak menggali parit perang azab untuk meringankan beban kerja yang sangat berat. Para sahabat bersenandung, gak senandung menghibur hati dan jiwa dengan senandung itu. Masya Allah, boleh naluri yang alami fitrah kita ini senang berhibur. Maka ada di situ boleh berarti satu. Syairnya beres. Dua penampilannya beres. Bok syairnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau buka aurat, penyanyinya tidak bisa, tidak bisa. bisa pakai goyang lagi, tidak bisa. Jadi satu isinya, dua penampilannya, tiga saya. Lebih pada pendapat menghindari alat musik-alat musik tertentu Yang disebut secara khusus keharmanian Kalau bisa tanpa dawai Sekarang kan sudah elektronik ya Kalau bisa tanpa dawai Kalau bisa apa namanya Lebih-lebih kalau kita bisa kerahkan hanya suara manusia gitu. Dainada timnasit mahasiswa al-Azhar itu Dulu ditahdir sama seorang ulama al-Azhar dikiranya pakai alat musik karena suaranya macam-macam terus mereka izin datang silatrium ke rumah terus mereka menunjukkan kebolehannya kan acapella Syekhnya kaget kok bisa kalian bersuara seperti itu jadi sekarang haram gak saya? gak haram kok gak haram? gak haram mungkin. gak ada alat musiknya gitu ya semuanya mulut beatbox menghindari alat alat musik yang disebut secara khusus kalau saya lebih berduk gitu yang keempat segala sesuatu yang mubah sekalipun berlebihan pasti jatuh keharok uluasrobu makanlah minumlah jangan berlebihan berlebihan itu nggak boleh dalam segala hal makan aja nggak boleh berlebihan minum aja nggak boleh berlebihan apalagi musik gitu ya Ini nggak bisa kalau berlebihan jelas demikian